Bapak Ibu yang saya hormati, tahapan selanjutnya adalah menu kalender, di mana di menu kalender ini nantinya apabila Bapak dan Ibu semuanya ketika telah membuat schedule atau jadwal pembelajaran, di sini akan muncul seluruh notifikasi pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat.